Terima kasih Yoshi terima kasih teman-teman e, Juga terima kasih Iva yang sudah memberikan saya kesempatan Untuk berbagi e, Kajian yang sekarang menjadi fokus dari minat saya Dan ini sebenarnya bukan Bukan tema disertasi saya, bukan tema PhD tesis saya Ini saya mempersiapkan ini Rencananya insya Allah Untuk e, postdoctoral, post kajian uh, studi postdoctoral saya uh, saya mengambil materi-materi ini dari beberapa referensi dan juga dari dua workshop yang saya ikuti tentang uh, tradisi uh, visualisasi dalam uh, visualisasi di dalam tradisi uh, Abraham itu ya, agama-agama Samawi, Yahudi, Kristen dan Islam itu yang workshop yang pertama saya ikuti di Berlin kira-kira 2 -kira tahun yang lalu lalu uh, ada workshop satu lagi yang saya ikuti juga khusus tentang uh, apa namanya etika dan visualisasi dalam uh, masyarakat muslim kontemporer <guruh> oke okay. uh, sekedar ini anggap aja memberi apa ya gambaran yang uh, singkat tentang apa itu seni islam atau islamic art Seni Islam Khususnya seni visual Islam Merupakan suatu terminologi yang Disepakati bersama Baik oleh seniman-seniman Muslim Dan non-Muslim Yang melingkupi Seni dari kebudayaan masyarakat Muslim Kebudayaan masyarakat Muslim Khususnya pengaruh ajaran Islam Melalui visualisasi yang termaterikan Saya mengambil ini dari buku yang lama sekali ini satu problem juga untuk visualisasi dalam uh, Islam, itu masih agak sedikit sulit referensinya. Uh, saya agak kesulitan referensi sehingga beberapa materi saya ambil dari workshop juga dari katalog-katalog museum. Ya. Uh, yang kedua, yang paling inti yang perlu teman-teman ketahui pada prinsipnya tidak ada, tidak ada aturan yang jelas Disebutkan di dalam Al-Quran tentang larangan memvisualisasikan sesuatu makhluk. Secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran tentang larangan memvisualisasikan sesuatu makhluk hidup. Semua aturan syariah yang melarang visualisasi itu bersumber pada hadits. Tak tahu bedanya hadis ya? Uh, mungkin yang Muslim nggak tahu. Uh, jadi Islam uh, secara... Uh, apa namanya Praktek ritual Islam Dan juga secara eh, Basis dari Keimanan seorang muslim Itu didasari oleh kepercayaan kepada Apa yang disebutkan oleh Di dalam Al-Quran dan hadis Hadis itu sesuatu yang menjadi Perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad dan kemudian Diriwayatkan secara temu, turun-temurun Itu hadis ya Oke okay. Jadi semua aturan itu tidak ada yang dari Al-Quran, semuanya dari hadis, diriwayatkan oleh siapa, diriwayatkan oleh siapa, nanti uh, saya jelaskan sampai uh, contoh hadis-hadis yang melarang visualisasi. Yang, yang, paling, yang paling sering dikutip, paling sering dikutip, ya, di, terutama uh, di beberapa pengajian-pengajian umum, ya, dari kalangan Sunni, Sunni Islam. Itu hadis riwayat At-Tirmizi Nomor 100 1671 ya. Itu V nya kok ada V itu, salah itu uh, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir Jabir ini salah satu sahabat uh, Rasulullah sahabat Muhammad uh, Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang Adanya gambar di dalam rumah Dan beliau melarang Untuk membuat gambar Nah hadis ini dianggap hadis yang tingkatannya paling sahih, paling sahih dalam pengertian periwayat-periwayat itu sedikit sekali celanya sedikit celanya dianggap tidak berbohong gitu. jadi dianggap hadis yang paling derajatnya paling sahih tidak meragukan tetapi hadis ini juga dianggap sebagai hadis yang abu-abu gambar seperti apa gambar seperti apa yang tidak disukai Rasulullah ternyata gambar yang dimaksud adalah gambar e, sesembahan seperti yang jadi kalau teman-teman uh, pernah melihat Ka'bah gitu ya. Di dalam di dalam Ka'bah itu di dalamnya itu sangat figuratif sebenarnya dan dahulu itu iya hmm, yeah, di dalam. Di dalamnya figuratif banyak lukisan di sana. Salah satunya adalah lukisan lukisan ketika uh, Nabi Ibrahim atau Abraham itu memanah memanah Ismail. Jadi Ismail Nabi Ibrahim memanah Ismail Jadi lukisan itu Nabi Muhammad memerintahkan Agar lukisan itu dihapus itu Karena pada saat itu Kemudian lukisan itu menjadi semacam <tuh> uh, Apa uh, Satu Simbol bagi Bagian dari kehidupan pagan orang Arab Ya, Nah karena itu itu Dilarang jadi hadis ini Sebenarnya hadis yang abu-abu Yang seringkali tidak Harus bermakna bahwa semua gambar haram gitu. Tidak tapi Gambar yang terutama adalah gambar yang memiliki makna untuk menjadi bagian dari ritual Sehingga dia, sehingga manusia kemudian punya keterikatan emosional terhadap gambar itu gitu. Itu yang hadis yang pertama, ini yang sering kali dikutip Di pengajian-pengajian umum dan <laughs> gitu lain-lain ya. Lalu yang kedua, itu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5950 dan muslim nomor 2109. Siapa yang pekerjaannya menjadi penggambar? Saya Agung Lea nggak di sini ya. Sesungguhnya manusia yang paling keras azab siksa itu kurang kalimat kubur, siksa kubur kuburnya di sisi Allah adalah para penggambar atau pelukis. Rasa ini ya ini hadis yang sangat keras. Hadis yang sangat keras sehingga dan seringkali dan seringkali digunakan oleh kelompok yang uh, melihat bahwa a, a, ajaran, ajaran menggambar itu lebih banyak mereka menggunakannya mereka mengaku ajaran menggambar itu bukan tradisi Islam itu tradisi kekristenan ya bagi-bagi mereka dan mereka seringkali menggunakan ini hadis nomor 2 ini dan dia tingkat kewahihannya nomor 2 <laughs> ya tidak hanya beberapa orang atau kelompok tertentu yang menggunakan hadis ini tapi yang paling sering itu yang pertama itu. nah yang ketiga ini berlaku untuk seni rupa pada umumnya ya sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat kalau yang tadi nomor 2 hari kubur hari kiamat nanti adalah mereka yang menyerupakan atau membuat bentuk wujud makhluk-makhluk ciptaan Allah itu ya uh, apa yang menjadi mainstream dari seni visual Islam itu uh, mainstream seni visual Islam menurut menurut menurut pendapat saya uh, saya juga uh, apa namanya melihat dari perkembangan pasca pasca uh, kolonial yang pertama adalah dimulai dari abad uh, pertengahan ya yang utama aspek-aspek itu adalah yang pertama sosiologis aspek sosiologis bahwasannya Kesini visual Islam yang dimaksud adalah yang berakar dari peradaban masyarakat Muslim dan merupakan kombinasi atau hybrid ya hybrid. Pengertian hybrid juga masih uh, apa namanya? Uh, problematis ya masih problematis. Tapi saya lebih suka menggunakan kata kombinasi merupakan kombinasi sejarah yang berakar dari uh, berakar pada masa pra Islam dan kemudian sesudahnya, sesudah Islam masuk jadi dia merupakan kombinasi itu elemen visualisasi secara sosiologis ya. kemudian uh, aspek yang lain di dalam visualisasi itu adalah aspek politis aspek politis pengaruh dari ideologi penaklukan uh, ideologi uh, conquest jadi penaklukan yang memberi pemaknaan baru uh, terbaharui, ya, renew, renew meaning atau bahkan menggantikan ekspresi kebudayaan lama menjadi baru sepenuhnya New meanings Jadi ada yang renew, ada yang new meanings nah, Ini bagian dari ideologi apa namanya penaklukan itu tadi Karena penaklukan Islam ke beberapa wilayah geografis tertentu Karena itu kita bisa melihat bahwa karakter visualisasi Islam di Indonesia khususnya itu berbeda sekali dengan visualisasi Islam di, di Timur Tengah ya, sangat berbeda nah, kemudian elemen yang lain apa? Uh, elemen yang bersifat religius ini praktek pengkaryaan yang landasannya secara te uh, teologis jadi di dalam tradisi Islam itu dikenal uh, visualisasi yang berwujud figuratif dan visualisasi yang ikonografis ya. Uh, tahu bedanya kan? ya figuratif berarti ada figur, ada gambar orang, ada makhluk hidup, ada binatang, ya tapi kalau ikonografis dia menggantikan simbol-simbol yang sakral itu menjadi sesuatu yang dianggap sakral itu digantikan oleh simbol. dan ikonografis juga ada dalam tradisi Kristen ya dalam tradisi visual Kristen sebenarnya uh, yang banyak. Dan kalau Kristen sangat figuratif. nah Islam dua-duanya ada, tapi ada juga yang non figuratif sebenarnya sejak kapan? sejak kapan eh, tradisi Islam yang mainstream ini tadi itu memiliki kecenderungan ikonografis lebih dominan daripada figuratif? sejak kapan? ini yang akan saya jelaskan Jadi, ada dua tokoh dua tokoh eh, Islamic scholars, apa sarjana Muslim gitu ya sarjana Muslim yang seringkali menjadi rujukan rujukan dari pandangan e, mengapa ada mainstream yang berbeda ini yang pertama ini namanya Ibnu Al-Haytham ya, Ibnu Al-Haytham dia menulis buku judulnya Kitab Al-Manazir atau The Book of Optics dia sebenarnya seorang saintis ini seorang saintis dan seni, bukan seniman visual tapi seni musik dan membuat puisi sastrawan tapi justru karya-karya uh, dari Al-Haytham ini kemudian pada perkembangan selanjutnya mempengaruhi banyak sarjana-sarjana barat ya, pada masa Renesans terutama seperti misalnya Leonardo Da Vinci ya terus uh, yang lainnya seperti misalnya Rene Descartes ya itu dia banyak ambil sekali dari pemikir basis pemikiran Ibnu Al-Haytham. Nah, yang kedua ikonografis itu dari pemikiran atau filsuf Al-Ghazali Bukunya Falsifatuna dan Ihya Ulumuddin. Nanti saya jelaskan Aketo <tun> <tun> <tun> ya yeah.